Acara Suci Baikkan Makan banyak Satu kali tanpa, dua bersembunyi tiga lenyap Acara Suci Baikkan Makan banyak Satu dari tampak dua bersembunyi tiga lenyap Bunyip, bunyip, bunyip, bunyip, bunyip, bunyip, bunyip, bunyip, bunyip, bunyip, bunyip, bunyip, bunyip, bunyip, bunyip, bunyip, bunyip, lenyap Lénya mm. Lénya mm. mm. mm. mm. mm. Kan makan tu banyak, tempat dua kan dua ya, Acara suci Baik dan makanku banyak Satu kali tempat dua bersembunyi Tiga lenyap Acara suci Baik dan makanku banyak satu cari tanpa dua bersembunyi di galanya, galanya, galanya, galanya, galanya, galanya,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 bad kan datang banyak acara tempat buat sembunyi tinggal ya ya Yeah baby yeah baby I'm gonna put your name on the